Gosya merupakan salah satu produk dari PT. Dinatur Indonesia Group yang dipercaya mampu meredakan panas serta demam. Terbuat dari dua ekstrak bahan utama yakni cacing tanah serta amilum. Kedua bahan tersebut memiliki manfaat yang sangat bagus untuk tubuh. Seperti halnya cacing tanah. Cacing tanah mengandung vitamin dan mineral seperti zat besi dan kalsium dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian kandungan protein 60-70% di dalam tubuhnya dan sedikit lemak. Serta kandungan asam amino dalam cacing tanah mencapai 78-79 hingga gram tiap liternya. Manfaat cacing tanah diantaranya sebagai sumber nutrisi obat mengatasi peradangan, serta obat gangguan saraf. Kemudian bahan yang kedua adalah amilum. Menurut wikipedia.org, amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa. Hal ini digunakan sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang sangat penting. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Minim Efek Samping Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam